Aku tahu Aku yang lebih dulu jatuh cinta Bukan kamu Diam-diam mencari tahu tentangmu Itulah sesuatu yang sudah biasa aku lakukan Akulah si orang aneh yang menyimpan harap untuk bisa sedikit kamu tatap Ketahuilah Aku hanya ingin membiarkan rindu ini mendapat tempat untuk berteduh Saat ia kesulitan mencari rumah untuk pulang Kamu tidak perlu membawanya masuk ke dalam Jika memang sedang tidak bersedia memberi tumpangan aku sudah terbiasa menunggu. Meski pada akhirnya, harus kembali berjalan ke belakang dengan langkah yang cukup kesulitan. Aku juga memang pernah berkeinginan mengajak untuk berbagi rasa. Tapi aku tidak berani memaksa jika kamu tidak turut menginginkannya. Sudahlah, Mungkin lagi-lagi aku harus membohongi hati Dengan kalimat Mencintaimu saja Aku sudah bahagia semuanya biarkan rasa ini bahagia selamat